Oke, okay, kita lanjut ke anak ya. Nah, ini nomor satu ini kita dapat kasus hemato. Ya. Nah, ini diagnosis antara perempuan 14 tahun sering lemas. Lemas pucat lelahnya. Anaknya tampak pucat, oke okay, lah anemi, ya. Nah, ini keluhan saat masih kecil dan ada rewak transfusi. Oke, okay, cocok ya untuk thalassemit. Nah, tapi dia langsung nah, ngedede pilihan pilihannya kalau semi beta atau alfa ya. Nah, kalau di sini keywordnya dari Elektroforesis jadi, Ya, sudah dari Datanya HbA, BF HbA2 turun ya bar ya, yang positif Nah, jadi HbA alfa mayor ya. Ya ini, talasemi semi sekali ini tiga A, 3 ya. A, nah tiga lase meningkat buat standarnya memang elektroforesis HB ya, ini kalau dari apusannya ada sel targetnya. Nah ini tadi, ABS 98, 98% persentasenya. Nah dia... Hbf ini turun. Ya. Hbbar ini gamma 4 ini tadi. Nah kalau yang bedanya dengan telasemia beta. Dia justru ada keyword untuk Hbf-nya meningkat. Ya. Dan atau Hbf meningkat. Sementara kalau di alpha tadi Hbf-nya turun. Ya. Oke ini ada klasifikasinya ini. Mayor, minor ya. Nah, kalau minor dia satu mutasi, mayor dua mutasi di beta globin. Oke, nomor dua nih masih kasus hematul lagi ya. Nah, coba baca gantian. Aisyah dua. Maka, tata laksana yang tepat, ada perempuan umur 2 tahun diantar ibunya ke puskesmas dengan keluhan pucat sejak 1 bulan. Selain itu, anak juga dikeluhkan sering lemas dan lelah terutama setelah aktivitas. Lewek anak sulit makan dan tidak suka minum susu. Ada pemeriksaan fisik didapatkan konjungtiva pucat, tetropi papil, lidah, dan gelitis angularis. Hasil laboratorium, darah lengkap HPnya 8, leukosit 8.000, trombosit 3.000, segala Rp MCV 70%, MCH persen dan MCHC 26%. Kata-kata yang tepat, ini kak, verosulfat ditambah vitamin C. Nah, ini nih, sampai dua bulan, kak. Kejobaan ya, ada yang satu bulan atau sampai dua bulan setelah habis normal ini karena Fisiologi ini ya, Apalin, apa eritropoiasis Nah itu kan 40 hari, jadi kalau satu bulan masih kurang kan tadi itu lah, balik ke konsep yang nok-nok fisiologi dulu Untuk hemato ya Oke. Ini dari klinis ya, hipokromikrosyter atrofil papil Yalah, Ini review teorinya FE sampai 5 ya melag gram per kg Nah, kalau transfusi itu untuk Hcman Hb di bawah 6. Nah, jadi inilah dia responnya memang betul Setelah satu bulan dia kalau Hb-nya naik yang lebih dari 10 gram per desiliter. Nah, baru kita evaluasi kan. Nah, dua bulan setelah eh ya. Oke, nomor tiga ini masih emat lagi ya eh. bawas coba silakan baca ini bawas Apakah di pasien ini bayi baru lahir 6 jam yang lalu dirujuk oleh bidan KRS karena tampak pucat dan ikterik riwayat persalinan normal atau pagi 6? usia cukup bulan PBL 2.900. Afgar skor 8-9, pemeriksaan tanda vital dalam batas normal. Tidak perikan anemis, ikterus kremer 4. Pemeriksaan oh, oh, lab habis 9. 18,100, lab 200, 200, 200, 200, dari dan negatif. Yang Masis 50.000 ini darah A, A, -A positif, B negatif, Ibu A nah, yang bertemu dengan Petrus atau ayah B. Ya. A, ya. Kalau resus ini, Ibu yang resus negatif, nah ini kebalik ya. ya kasus ini justru ibunya yang resus positif, baiknya resus negatif. Nah, ini musiknya kayak ini, ya. Petrus Ayah positif ya ibu resus negatif, fetus ayah positif baru bisa income resus. kalau ya. ABO justru ibu tadi positif, fetusnya negatif kan, ya. nah tapi ibu A bertemu dengan B atau AB nih. Ya. kalau teori dasarnya yang dari antigen antibody ya. antara masing-masing ini. I A I, B I I A I B, I O, ya. untuk genetika itu hereditasnya. Oke kewat itu tadi bayi ya. resus, resus yang normal, ibu positif bayi negatif, nah itu yang normal. Ibu A bayi B, ya. nah itu jadinya inkom A B ya. Oke. Oke nomor empat eh kopi juga. Hai, kota sejak dua bulan ini hasil merupakan vegetarian. Pohon fisik normal suhu besar. Tiga, MCKO. Tiga puluh dua, terus 100 hai, hai, hai, hai, normal hai, itu vitamin hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, ya makro-vegetarian ya, ya vegetarian berarti kurang yang karena daging ya asupan untuk vitamin B12 ya, Q1, ya. Oke. ini ya, dia rendah vitamin B12 atau asam folat kasih gaster obat-obat no absorpsi ya. megaloblastik oke ini B12 atau folat dari ceiling test ya, semen... kalau untuk membedainya tuh ya. Kalau B12, ini biasanya dari daging, ikan, telur. Ya nah, biasanya autoimun atau ini tadi. Nah, ini keyword lain sih sebenarnya. Asam folat itu biasanya kalau ada riwayat alkohol ya di pasiennya. Itu. Oke. Nah, nomor 5, ini langsung, ini baik keywordnya, komtes. Ya. Nah, ini. Normokrom, normocytic, nah itu kira-kira apa itu cuci? Ini masih ada energi juga kan hemat juga. Ya. Normokom, normocytic, komtest. Ini untuk mengecek komtest nih autoimun Nah kalau autoimun biasanya kalau dengan normokrom, normocytic itu di Anemia hemolitik, hemolitik, aiha, aiha, a, -A yeah? autoimun, hemolitik, anemia, biasanya, yeah? okay, positif, okay. nah, ini ane, hematuragi, nih yeah? ke okay, uh, tiara, coba. Satu mekanisme yang mendasari penyakit pasien laki-laki tiga -laki tahun datang dibawa ibu ke poliklinik dengan keluhan muncul bintik merah pada tangan dan kaki sejak tiga hari yang lalu. Tidak ada keluhan demam ataupun keluhan yang lain. Namun 3 minggu yang lalu tiga minggu sebelumnya pasien mengalami batuk pilek, ke dokter dikatakan infeksi virus. Kemudian didapatkan peteki di dada dan ekstremitas, laburnya Hb 12, Ht 3.9, leukositnya 6000, trombositnya 46000, PT dan APTT normal. Hmm. ITP tapi berarti pembekuan trom gangguan trombosit. Ah. trombositik. Trombositopenia pura. Ya, ya jumlah ini kan normal, trombosit 150.000 kan. Ya. Oke, nah, Ini. Ya, sebenarnya kan itulah trombosit itu ibarat sebenarnya batu bata, ya. Kalau koagulasi itu biasanya ibarat dengan semen. Jadi kalau yang trombosit contohnya kayak ini, dia lebih ke bintik-bintik, bintik-bintik ya. dan lebih merah. Ya. Nah kalau yang si semen tadi contoh kayak hemofilia, dia lebam-lebam misalnya, kan? itu kalau keyword dari klinis ya keluhan pasien. Tapi memang kalau untuk buat standar memang cek lab ya. faktor Faktor ini 89 Sama PTA-PTT Faktor pembekuan Biasanya ini sih Rutinnya aneks ya Kalau kalian pre-op nah, Untuk konsol CITO Misalnya kalau isip itu nanti di IGD ya, okay. Nomor 7 Nah ini Masih tentang ini ya Hematu nah. Dia ngomong hema, hemofilia Katanya itu kan Nah, mau pilih A activated partial thromboplastin time APTT nah itu yang menjadi dasar diagnosis normalnya kan 24 45 dia 70 sekon ya Oke nih ya kalau yang ini tadi sama clotting time kalau di defisiensi vitamin K ini biasanya onset ya memang ini mirip-mirip sih uh, ke balita ya tapi vitamin K onsetnya dari neonatus saat lahir biasanya untuk riwayat belum suntik nah, sama ini labnya PT-APTT PT-Postomin Time itu jauh lebih meningkat dibanding APTT maksudnya ya, kan oke kalau time bisa sama dengan kayak Hemofili Nah, beda dengan ITP tadi bleeding, bleeding time waktu perdarahannya. Ini. ini keywordnya ya. Oke, hsp dia ya. LED. Karena di vaskular kan laju endap darah. Ya. Nah, nomor nomor 8 ini kentang talas semi tadi ya. Talas semi. Oke, kita sepati tiba eh ya. mikrositik hypochrom cell target. Nah, ini dia sifatnya autosoma resesif ya. jadi yang melalui kromosom tubuh nah, kalau kromosom tubuh jadi harus dapat dari ayah dan ibu ya. harus kalau misalnya ini pakai huruf yang dominannya A besar-besar A, besa, A kecil-A kecil yang resesif, nah ini harus ada masing-masing ini kan ayah-ibunya, huruf kecil tadi resesif, ya. Oke, ini Anaknya, two genes affected. Nah ini uh, kasus yang eh, yang oke. Okay. Silakan Aisa baca dulu. Keywordnya langsung tidak apa-apa. Apakah diagnosis pasien? 6 tahun, keluhannya putih tampak pucat dua bulan yang lalu. Mudah sakit, sering demam, tubuh mudah lebam, dan sering mimisan. anemia sepatutup, Omega di nampak tinggi pada ESR nitas laboratoriumnya. Hemya 9, hematokrit 67.000, trombosit 130, .000. 11, 26% dan ada gambaran R. R. a a ML enggak? Ya nah, ini R R ya. yang вот ini ya. Sama sebenarnya kalau dari apa leukosit kan 67.000 normal kan biasanya maksimal 10.000 kan kalau leukositosis masih belasan-belasan ribu sebenarnya kan kalau infeksi jadi ini lah saudara sel darah putihnya kan? kayak sel blast ya blast nih sel-sel muda ini kan maksudnya ini memang agak agak menyimpang ya kalau kalian dapat yang misalnya keyword atau hafalan uh, sebenarnya kalau dulu di medico sakit diazari ini AML nih Uh, ML ini ber dewasa biasanya tuh, ya. nah, tapi dia tuh ada beberapa singkatan kalau C kayak ALL anak laki-laki biasanya itu. Nah, itu sih Kalau keyword keywordnya tuh. Yang ada CML, CML sama CLL kan. Nah, kalau kronik ini CML ini Philadelphia bahasanya tuh kan. Atau masih paling yang kayak keywordnya, ya, untuk kalau leukemi nah, kembali, liuk kembali ya. Nah ini gold standardnya pakai BNP, BMP ya, bon mero function, sum Nah nih ya, smooth kalau CLL, smart cell, CML hypercellular terlalu banyak cell. Oke, ini masih tentang perdarahan lagi nih. Dia ngomong memang LED meningkat lah. Tadi sudah ya, di saat sebelumnya. Isp lah partnya. Ada bintang, bintik kemerahan. Dia gangguan di pas kulier. Karena ya, tadi yang paling kanan, ya LED meningkat. Ya jadi tegatal ya, inflammation atau imun Okay, ini soal jackpot ini bagaimana kepenurunan dia ke lebam ya ini nanya kayak oh ya hemofili ya dia lebam di sendi nah ini tadi kan lebam dengan semen tadi ya. kan berat normal APTT yang memanjang ya. dia x -link red sesif terpaut kromosom X ya. jadi itulah hemofili kalau terput kromosom X dia kalau um, biasanya terjadi pada laki-laki ini. Nah, karena kalau pada perempuan, misalnya dia dapat XH XH itu langsung lethal kan, langsung meninggal di kandungan. Misalnya. Dan perempuan tidak mungkin hemofili karena harus ada menstruasi kan. Bayangin kalau ada menstruasi dia harus perdarahan, tidak sembuh, sembuh ya. Jadi makanya dia biasanya lewat oke ini Tata laksana ini oke kita coba dulu lah coba power nomor sebelas power Bagaimana terapi resusitasi cairan yang tepat? Seorang anak perempuan usia 12 tahun datang di bawah orang tuanya ke IGD dengan keluhan demam selama 5 hari. Demam awalnya tinggi mendadak, kemudian turun sejak dua hari yang lalu. Keluhan disertai nyeri kepala, nyeri sendi, dan nyeri perut. Anak juga dikeluhkan sempat mengalami mimisan. Pemeriksaan fisik anak juga dikeluhkan sempat Universitas fisik, karena tanpa lemas, terlihat mengantuk ekral dingin. Akaran darah 90 per 60, nadi 140, kecil, lemah, RR 30 kali, suhu 36,5. HB 16, HCT 3.500, trombosid 45.000. Kristaloid. Oke, okay, ini DBD ya? Oke. Okay. Ya, dia fisiologisnya, ya. dalam satu jam. Ya. ya, termasuk grade ini, ya. Sudah tensinya nurun, ya. Tiga, ya. Nah, ini 30 puluh. Menit. Ininya 20 sisi per oh. Ini, ini dua puluh cc per kaki BB. dia ini, nih. Apalagi dosis itu. Yang ada di, di slide selanjutnya, dia ya? Tak terlaksana dari Deh, nah. half kan? ya, David ini penting untuk... Ini. Penyebab terjadinya Buster mandu yaitu Apabila dua spesies simpatik Nah ini, kalau Setelah sana Ini ya, kalau Denggi Terjadi Nah, sebenarnya kan berdasarkan buah cairan buah kan? Dari dari cairan Berat badan ini semu, Ada yang sebenarnya Rumus yang holiday segar itu. Nah ini kalau yang grade 1 grade 1 ini maintenance ya. maintenance nah kalau yang kasus kita di grade 3 jangan lupa sebenarnya pakai ini ya. untuk airway breathing aja stabilisasi dulu kristaloid ya. Ya, 10, 10 10 ml 1-2 jam oh ya kalau tadi kan dia pakai yang dosis 20 ya. yang di ini, tadi ya 20, ya ini kan dua kali lipatnya jadi dia lebih lebih cepat kalau ini kan misal dari 10 1 sampai 2 memang nah kalau dia cek kondisi klinis, cek hati tidak kebaikan baru nanti ini ya evaluasi lagi kita baru ganti sama PLC atau whole block kalau grade 4 baru secepatnya tapi hati-hati kalau misalnya kelebihan cairan nah harus kita kasih furosumit dioresis nah, ya ini Nah kalau 12 ini DBD juga masih ya. Ini yang contoh kasus kalau DBD Dia sudah ada yang mengkonsentrasi tadi Oke, hatinya naik 7,5% ya, Nah tapi tetapi masih normal Dan ada mimisan nih, ya. mimisan sebagai peran spontan Jadi dia grade, grade 2 Oke, Ini masih yang compensated tapi yang sudah trombositopenik di bawah 150 ribu kan trombositnya nah ini nanti naik lebih dari 20% oke 13 uh, papi coba apa diagnosis pada kasus tersebut seorang anak laki-laki 11 tahun datang ke GD dengan keun utama de Demam yang sudah dialami empat hari yang lalu. Keluangan disertai dengan nyeri sendi dan nyeri di belakang bola mata. Uh, uh, tensinya 90 per 70, nadinya 11 kali per menit. Uh, RR-nya 26 kali per menit, susunya 36,7 derajat Celcius. Uh, akral dingin terdapat perdarahan pada gusi hb nya 10. HCT-nya uh, 48%, lakosit 34.000, trombositnya nya 20.000. 20 uh, DBD grade 3. Ini grade uh, berdasarkan tensi ya. 90 per 70 sudah ya. Sudah ada penurunan ya. Menuju, menuju shock. Oke. Okay. Ini tadi ya lebih dari 20, narrow pulse pressure sempit ya, dengan tadi 30,70 kan, 120 ya, ini masih DPD lagi ya, DPD lemas, nanti tekanan darah tapi tidak terukur ya. jadi kalau ini yang grade 4 ini sudah grade 4 ya, manifestasi pada arahan, biasanya CRT, kapilari real time lebih dari 3 detik ya. Yang ini tadi. Ya. Pressure undetectable. Nah, kalau dapat DBD ini lidah kotor, beda, oke. Ya. kalau ini 8 hari nih. Ya. Oke, ini suci kira-kira apa nih? Nomor 15. Dia tanda serat. Tipoih eh, oke. Okay. Jadi rendah serat kok. Tidak mau ini apa? Bisul usus istilahnya kan, itulah jadi biar pencernaannya lebih nih. Tipoih tang. Tipoih tang apa? lidah kotor ya, eh? oke. Okay. Mudah dicerna ya. Eh. Cukup kalori, protein nih. Halo. Halo. Iya tes. Keren-kenan ya, Suraga. Halo, cek, Halo. Iya, keren-kenan gak, suara kak? Jat rendah serat kak. Iya, ininya ini tadi ya. Oke, benar. Benar dicerna ya. Demam, tipoid ya. Bungu per perbilih. Per per oke okay. uh, 16 ya ini tentang ruam ya awal di belakang telinga leher uh, ini tema kasar nah ini kayak mana kita ngebedainya ya? memang sudah sama-sama demam ruam lah ya bedahan dari mobil ini Exxan Templarius nah batuk sama koriza sama konjungtiva. Korizani. ini dari nih koriza. Nah ini dia common code sebenarnya koriza. Ada nah ini gambar yang mad comic ini lumayan membantu sih kalau biar lebih mudah ngafal rubella atau measles dikoriza ya. kompleks spot bukan ya. bukan kos. nah kompleks piers sih jadi dari kepala sampai ke ekor kalau ini rubella campak jerman ya nah ini keywordnya force force emer spawn jadi ini lebih gelap di palatum molarnya, beda beda lokasi walaupun sama-sama ada bercak ini. Ini kalau di sini dibukal kan di pipi untuk sirubahola, rubella dia di palatum ya. soft sarsapelib ini. Dan yang khasnya dia yang parainopati ini, tidak ada di rubella tadi. Nah dia mulainya dari dari eh, dari wajah awal ruamnya. Beda dengan rubella tadi. Rubella dia dari garis-garis rambut. Nah, lebih atas sih eh, dibanding rubella awal-awal. Kalau seolah infantum eksantem eh, subitum ini usianya 6 sampai 36 bulan eh nah dia etiologinya dari herpes justru. jadi kalau herpes itu kan lenting-lenting ya, lah istilahnya vesical ya. yang ada ini fever naik entrang jadi ini dari gambar-gambar yang mudah-mudahan ini tadi ya rubella yang santem dari kepala, ya kan? lebih atasnya, ya. Nah, kalau ini jadi kemerahan pada tubuh, ya, Dapatkan perisaan lemak normal, timbul ruang kemerahan. Dapatkan ruam mukularitem, perubahan warna ya, jadi kan, nah ini roseola ro Infantum. Infantum kan bayi kan. Ya? Rose, rose yang merahnya tadi. Ya, ini kan enggak jelas. Kalau yang Rubella tadi kan. komik tadi. Limpah limpah hati, kan? Dimulai dari face. ada ya, da, dari face kan. Gak jelas ini kan. HP tadi ya. Nagayama Spot. Kan? Oke ini. Komplikasi. Komplikasi. Nah, anak mengeluh sariawan ya di daerah angin-angin atau mulut ini mirip yang kulit kemarin sebenarnya nah ini telapak tangan kaki hand ya. cut mouth disease jadi AFMD menge-review yuk kasusnya ya kok seki virus ya. beda etiologi jadi ini ya enterovirus sesuai nama lah ini tangan kaki oke kalau ini demam ruang lagi nih strawberry tang, lidah dia bercak merah seluruh tubuh ada nyari tenggorokan oke ini demam scarlet strawberry tang, tongue isolasi mekanik adalah generalized erythame sandpaper dari penyebabnya beda Ya, ini bakteri, justru streptococcus, pigeon, kita ya. gen, genap, ya. nah, ini, abangnya kira-kira uh, tiara apa ini? 20 jawaban. Oke, coba Tiara ini baca Halo, ya kemungkinan kemungkinan diagnosis pasien anak lima tahun dibawa orang tuanya ke dokter karena keluhan kelum kemerahan di tangan dan kaki sejak satu minggu keluhan disertai dengan demam dan mata merah berair pada pemeriksaan fisik dapatkan injeksi konjungtiva ods strawberry tang dan pemisahan kgb coli hasil pemeriksaan labor demam mata merah berat Kawasaki. This is... ada ya, autoimun sebenarnya pak, romantis kulit itu. Oh, jangan ini terjebak tadi kan strawberry yang sebelumnya Scarlet Fever kan. Ya. Kalau oh, di sini ya demamnya tidak terlalu ini. Ini kan beda etiologi Kawasaki nih. Nah dari radang di pembuluh darah kan, autoimun itu biasanya tuh nah ini emang ini merah juga tidak ya. oke ini tadi dia berawal dari telinga menyebar sampai napati eh, bela ya tadi ya ini kianya peradangan kaki biga pembesaran kaki biga nah ini sama kayak soal bedah nih, kemarin. Aisyah, apa ini? kira Aisyah Aisyah, 21. Oh, ini yang orkitis ya, Kak? Ini kan, infertilitas kemarin ya. Komplikasi dari? Kalau klinisnya ini kan. Ayo, gondong ya. Orkitis ya pandemi, oke okay, ini pseudomembran putih ya, bercak putih kekuningan di mulut, namu kosa bukal, jadi kemungkinan ini dari jamur nih, ini kandidiasis, kandidiasis, memang kalau koas ya, periksa nih oral trace, ya. okay, ini Penyusu, ya. nah. Saya udah angkut atau oral truss ya, Ett, gram, ya. Nah, ini putih, ya. Ini infeksi, infeksi lagi nih, nah teologi, diari, danau, lindu, kek, ya. ini kan yang uh, bulat, ya. Yes, jadi dia Ya, ada yang dari lateral tuh gitu, spinal lateral sama yang dia lancip ya. kan. mansoni sama satu lagi somak ada dari perbedaannya spinal ya. Spinal. Ya. Spina... Ya. Nah ini, ya. Hematobium ya, hematobium yang lurus kalau mansoni yang lateral